Segala sesuatu yang berjiwa pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang tua mati, yang muda mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, saudara-saudara. Syarat mati tidak harus tua. Berapa banyak kaum-kaum yang masih muda, masih sehat, masih muda, tetapi mereka mati? Syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang-orang yang sehat? Mereka tidak sakit. Tidak ada tanda-tanda Tapi mereka mati Kematian itu pasti akan ada Al-Maut Tuhan Kematian itu benar adanya Dan ingat kematian datang Tanpa pemberitahuan sebelumnya Kita bukan Nabi Kita bukan Rasul Kita bukan aulia Kalau para Nabi, para Rasul, para aulia Mereka tahu Kapan mereka mati Kita orang banyak dosa Kita tidak tahu kapan kita mati Dan kematian itu pasti Dan kematian itu datang Tanpa pemberitahuan Qulunah alaih hafad. Segala sesuatu yang mana di atas bumi pasti hancur, pasti dirasa, kulu Segala sesuatu saat apapun, wujud apapun, bentuk apapun, akan musnah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. orang alim itu mati, ulama mati, kiai mati, hadapi mati, tetapi, saudara-saudara sekalian, yang dimuliakan ke Allah, fahal hayat tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang alim Kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Kenapa? Fakir ilmu ada? Di dalam ilmu itu terdapat kehidupan yang abadi selama-lamanya. Bukan berarti si orang yang berilmu itu nggak mati, si Ustadz itu mati, si kiai itu mati, si Habib itu mati. Tetapi mereka akan dikenang selama-lamanya. Satu contoh. Ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatul Nabi Muhammad. Kedika beliau berada di Abu'ah, Al-Abu'ah ya'li gariah antara Makkah dan Madinah. Abu'ah itu satu desa yang berada Di antara Makkah dan Madinah. Sebelum Ibunda Nabi wafat, Beliau punya syair. Beliau punya syair. Apa syairnya? Syairnya mungkin seperti ini. Kullu hayi lumayan Wa kullu jalihin bal Wa kullu ibarin biasa biasa Alam mayidhatun fadikribak Fagal tarak tu khairah Mawalat tu bukhram Apa nanti ibu yang nabi? Kullu khair mayat Semua yang hidup itu pasti akan mati Wa kullu jadidin ba'al Semua yang baru pasti akan usang Baju barumu tidak baru selama-lamanya Rumah baru tidak akan baru selama-lamanya Daun-daun yang hijau tidak akan hijau selama-lamanya akan ada masa yang dia menguning, dia bubur dari tangkainya. Semua yang baru pasti akan rusak. Semua orang-orang tua hancur, binasa. anak bayi Aku nantinya mati. Aku nanti jadi mayat. Fadik, Tetapi mengenangiku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Fajar Karena sungguh aku telah meninggalkan kebaikan. Walaupun Tuhan, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenal Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan dari mengenal ibunya Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. begitu juga para ulama begitu juga para ulama mereka telah mati yamkum afkudah wa anzalu fi kuluh maujuda jasad mereka hancur diri mereka hancur binasa tetapi kebaikan mereka telah dan mereka akan selalu ada selama ramanya makanya dalam kitab Jawa Yurkanan ya, Halim Ahtadim Umar Bersubat, Beliau berkata apa? Akuamu ahliahim Tamutul guluh Bidhigrihim Akuamu amuatim Tahyan guluhu Bidhigrihim Kau maunya masih hidup Orang-orangnya masih hidup Tetapi mengenang mereka Menceritakan mereka Orangnya masih hidup Tetapi menceritakan kisah mereka Mengenang mereka Mengingat mereka, mengenang mereka bisa bikin hati menjadi mati, padahal orangnya masih hidup. Tetapi aku mengamuk orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah wafat, orang, orang yang sudah meninggal dunia. tetapi mengenang mereka, mengingat mereka bisa menghidupkan hati. Siapa mereka? Minat ulama, wali ulama, wali ulama. Mereka adalah orang-orang soleh. Walaupun mereka telah wafat hati mengenang mereka mengingat mereka bisa menghidupkan hati makanya Alimah Abdullah ibn Mubarak apa kata beliau yahtajul insan ila ziyaratimah yukili wa inalam yajiduhu fil ahliyah wala ala suratihi filahwad apakah Alimah ibn Mubarak kita ini manusia kita butuh-butuh untuk butuh apa butuh untuk berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita berkunjung bisa meningkatkan ketaatan kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah. Bisa meningkatkan ketakutan, bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah. Kalau sosok tersebut tidak bisa kita temukan dari kalangan orang-orang yang masih. Hidup, maka carilah, ambillah, pelajarilah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Siapa mereka? Para ulama? Siapa mereka? Para orang, -orang soleh mereka tidak akan pernah walaupun jasad mereka terkubur mereka akan dikenang Allah salam nama Rasulullah sallallahu contoh Imam Sadi sampai tidak akhir Imam Sadi beliau wafat ribuan tahun yang lalu beliau sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup dalam ihyaulul dunya hidup dalam filhajun alilnya hidup dalam bidayatul hidayahnya hidup dalam mukashafatul gulubnya hidup dalam niyarul lilna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 Alimam ke syarunya berjalan lagi. Wafat ribuan tahun yang lalu sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup dalam auratul jannah beliau hidup dalam al buynyahnya beliau hidup dalam maknakinnya. Alimam, Al Qutub, Al Habib, Al Bilaal, Al Hadrat. Wafat ratusan tahun yang lalu sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup dalam kaldi hadannya hidup dalam firrul ladifnya hidup dalam nasaiul dunianya hidup dalam risalah ruba walihnya hidup dalam risalahul mutakaramnya hidup dalam hikam hadannya hidup dalam diwan al Habib Umar bin Ahmad al-Qas wafat ratusan tahun yang lalu sampai detik ini sampai hari kiamat, beliau hidup dalam raqib al-aqasnya Abdul Allah bin Abd al-Quds wafat ratusan tahun yang lalu sampai detik ini sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam tahun yang lalu sampai sampai hari hidup dalam hidup dalam hidup dalam begitulah begitulah para begitulah para mereka mati mereka hidup dalam kita hidup dalam pondok yang mereka tinggalkan hidup di dalam hati para pencinta mereka selalu hidup sangatlah kita yang masih hidup bisa mengambil dapat mengambil intifa, mengambil manfaat, mengambil ektibar, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelacaran, walaupun mereka telah wafat. Kei Haji, Abdurrahim, beliau telah wafat tujuh hari yang lalu. Mulai ditabat dari tujuh hari yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau akan selalu hidup di dalam pondok pesantren yang beliau tinggalkan ini seterusnya. Selama ini pondok pesantren masih ada, Masalah itu juga beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Setiap orang yang mengenang anak beliau yang mengenang ini pondok pesantren, tidak bisa dilepaskan daripada mengenang guru kita, yaitu dihadap dorokim. Setiap orang yang mengenang ini pondok pasti akan mengenang beliau. Setiap orang yang mengenang anak beliau, pasti akan mengenang beliau. Kenapa? Karena anak-anak beliau, ini bodoh, murid-muridnya. Semua itu adalah kebaikan yang ditinggalkan di oleh beliau. Kami punya guru di Sulawesi. Saya asli Sulawesi Saya mondok tuh di al -hira. Kami punya guru-guru tua Ada Habib Idrus, bin Salim, dan Jufin Saya dulu sebelum ditarwak, itu adalah al dulu Baru saya mondok ke Dalawak Habib Idrus ini punya mondok namanya Al-Quran Semua habaib dari Sulawesi pasti di sangat cukup Makanya maklum kalau kita akan keras, sebab kita orang gini Nah, saudara-saudara Abdul Aziz punya murid satu namanya Haji Amir. Ini Haji Amir jadi anak ayam di belakang pondok dari kain itu. Di atas itu tempat santri, di bawah kantor Haji Aziz. Haji Aziz yang di mana yang beliau yang paling terkenal. Setiap umat itu memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita umat Islam Indonesia adalah Hamra' wa waibuang yaitu merah dan putih, kata beliau itu syair beliau yang paling terkenal kalau lupa pasarnya well, setiap umat memiliki simbol kemuliaan Adapun simbol kemuliaan umat islam indonesia wa waibuang wa yaitu merah dan putih jadi ada terus punya murid namanya Haji Amin ini aja Amin kalau ada terus panggil Amin dia gak turun lewat tangga, Enggak. dia lontar dari atas ke bawah Kenapa? Kalau lewat tangga kelamaan, Dia nggak mau buat umurnya nunggu terlalu lama Kira-kira disini kalau ada santri kaya soal yang oh. beranggung Ya wala Langusnya ngajib borna laga Satu waktu haji amin diajak sama Habib Bidru setawa. Di tengah laut Tiba-tiba imamahnya Habib Bidru sejatuh ketika imamanya habis terus jatuh ini ambil tadi ini mau dijaga pakai disuruh dia loncat ke laut tidak disuruh dia loncat tengah laut dia loncat dia ambil di mana dia naik ya, tadi ke perahu semua orang di perahu melompat lihat dia apa polisi melompat kenapa tidak ada satu titik pun masa dia punya baju ternyata dia jalan di atas air di atas laut kenapa allah kasih keramat allah kasih keramat karena dia mengikuti Shahibul Karomah, Allah kasih karomah karena dia mencintai Shahibul Karomah. Ingat kata Imam Malik, Muhibbal dong yang hadir zaman. Mencintai suatu kaum, dia akan berkumpul dengan kaum yang dicintai. Apakah Imam Bosali? Mahbuban Mahbub, Mahbub, Wahabbal Mahbub, Mahbub. Orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dicintai, orang-orang. Orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah.